Tapi bahasa Inggrisnya adalah "cal". Kerbau bahasa Inggrisnya adalah "bubble". Kamuru bahasa Inggrisnya adalah Kangaroo. Rusa bahasa Inggrisnya adalah Deer. Zebra Bahasa Inggrisnya adalah Zebras ya yeah, adalah panda Bahasa Inggrisnya adalah Camel Sampai